USD Yen bullish, hati-hati aksi rebound. Bias harian pergerakan USD Yen terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan saat ini harga sedang berkonsolidasi di atas area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga usd Yen terus bergerak ke bawah dan menembus level 121.95, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 121.28. Sekian analisa forex untuk tanggal 5 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212